Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Universitas Sepeda di pos sekitar Madrasah. yang dalam MTSN Tujuh Senayan Tangerang. Ikut ikutannya. Kami harapkan semua peserta didik dan semua tenaga pendidikan tenaga kependidikan agar mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian atau penilaian akhir semester ganjil tahun 2022-2023 dibawa kepala madrasah yang Negeri 70 Selatan jam Sang GPI di hadapan warga MTsN 70 Selatan, Rabu 30 November 2022 di halaman utama madrasah. Kami harapkan semua peserta didik dan semua tenaga pendidik agar mempersiapkan diri semua untuk tenaga pendidik dipersiapkan untuk mengikuti ujian semester semester ganjil atau Pertama, Tahap Pelajaran 2022-2023 Pelaksanaan Penilaian Akhir Semester ganjil Tahun 2022-2023 MTSN 7 Lusana Selatan dilakukan dalam dua tahap Tahap pertama, ujian praktik untuk mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi mapel Pendidikan Jasmani yes, Olahraga dan Kesehatan Dan seni budaya dan Keterampilan yang sudah dilaksanakan beberapa hari yang lalu Sementara tahap kedua ujian tertulis akan digelar dari 1 sampai dengan 8 Desember 2022 mendatang Kamat meminta kepada para siswa-siswi yang akan mengikuti PAS Ganjil yang dilaksanakan secara tertulis tersebut agar selalu memperhatikan kedisiplinan waktu, kerapian pakaian, kebersihan, dan juga kesehatan diri. Lebih lanjut, Kamat menegaskan kepada siswa agar dalam pelaksanaan PAS nantinya tidak ada siswa yang terlambat dalam mengikuti PAS. Jangan sampai terlambat datang, jangan sampai keadaan sarapan, dan jangan sampai mengandau, dan jangan sampai digerak kuitan. Lah! diharapkan semuanya bisa mengikuti ujian dengan sebaik-baiknya. Acara pembukaan Pas Ganjil tahun pelajaran 2022-2023 tahap kedua tersebut ditutup dengan acara bersalam salaman antara semua peserta didik dengan semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara bergantian. Sampai jumpa 7, ini, Saya SPI, bersama Tim Kerja dan kalemang, Rp. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.